Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum Saudaraku yang insya Allah dimuliakan dan senantiasa dijaga oleh Allah yang maha kuasa, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin ya Allah Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview. Bagi yang belum subscribe mohon bantuannya untuk subscribe. Semoga bahan yang akan saya reviewkan bisa menjadi bahan pertimbangan maupun bahan rekomendasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Toyota Avanza tipe G bertransmisi otomatis warna hitam pajaknya di bulan April. STNK Jakarta Barat ya, atas nama perorangan. Avanza G ini kilometernya yang sudah ditempuh masih cukup rendah ya, Saudara. Kisaran masih di angka kurang lebih tujuh ribuan. Untuk bodi depan dan lampu-lampu masih cukup bening. Dan list plang bumper guardnya masih sangat bagus. Dan untuk di ban-bannya pun masih cukup tebal. Velgnya dengan ring 185 per 70 per 14 dan ditambah dengan striping sporty berwarna merah menambah kesan matching karena memang warna hitam ya saudara nah ini untuk tampilan bannya baik kita menuju ke interior untuk kilometernya kita tampilkan ya masih cukup rendah kurang lebih sekitar segini jarak tempuhnya dan untuk head unit pun kita sudah upgrade yang model touchscreen. TV ya dan untuk plafon maupun ruang kabin kursi tengah dan belakang masih asli original dan sangat bersih door trim pintu semua masih rapi baik kita ke mesin yang pertama kita cek dulu di bagian kap mesin nat masih ada dan masih menyatu ya tidak bekas eksiden besar Dan bullhead maupun apron masih rata ya semuanya kurang lebihnya Dan mesin pun masih kering suaranya langsam Tidak ada yang rembes Hanya kotor aja ya saudara-saudara Untuk perawatan mobil ini gampang ya Tidak terlalu susah Cukup ganti oli dan oli metik maupun tune up Oke baik mobil ini kita jual 120 juta nego untuk harga kredit DP 15 jutaan angsuran estimasi saya sekitar 33 untuk dikali 48 bulan baik selanjutnya kita ada mobil Toyota Veloz warna silver bertransmisi otomatis. kita cari dulu kuncinya kita hidupkan oke okay, baik Toyota Avanza Veloz warna silver tahun 2012 bertransmisi automatic pajaknya di bulan Januari 2022 platnya plat kota Tangerang nah ini kita buka kap mesinnya ya mesinnya masih sangat bagus bersih suaranya pun aman ya nggak ada masalah tidak ada yang rembes semuanya bagus dan juga untuk bullhead maupun apron dan kap mesin masih standar bawaan asli dari pabrik tidak ada bekas sambungan ataupun eksiden besar insyaallah mobilnya unik dan sangat antik nah, mobil ini kita bandrol agak sedikit lebih mahal ya tapi mengingat mobil ini sangat antik dan luar biasa mobilnya benar-benar bagus sekali interiornya masih sangat bersih rapi nah ini kilometer ya kilometernya cukup lumayan tahun 2012 ukurannya sudah ada konsol box dan kursi yang sarung jok model paten lapuan semua bersih Interior bersih, metiknya pun enak, nggak ada masalah. Untuk dalaman pun apik ya, nggak ada masalah, bersih semua. Body bodinya pun masih sangat bagus. Mulus, tidak ada bekas cedera yang sangat signifikan atau cedera besar gitu ya. Body-body samping pun sangat mulus sekali. Ini mobilnya antik loh, untuk bahan bannya pun masih sangat tebal. Velgnya juga bagus loh, asli original bawaan dari pabrik dan di belakang pun semuanya masih sangat bagus insyaallah ini mobilnya benar-benar rekomendasi nah untuk di bagasi belakang pun kita cek tidak ada bekas eksiden besar atau bekas tabrak belakang ya insyaallah mobilnya aman dan merekomendasikan buat kalian semua Avanza Pelos warna silver bertransmisi otomatik untuk harga cash langsung aja ke showroom ya kita ngobrol bareng sambil ngopi untuk kredit estimasi saya sekitar DP 20 jutaan 3,3 sampai 3,4an dikali delapan bulan mobilnya masih benar-benar sangat antik sekali kalau menurut saya sih bagus banget ya Velos ini langka langka dalam arti kata kondisinya cukup sangat bagus nah ini yang Avanza hitam tahun 2014 pertuas misnetik tipe G Saudara so, bisa pilih mau Avanza G atau Velos yang tadi saya review. Atau, barangkali saudara ingin memilih kendaraan yang lain, bisa langsung menghubungi saya. Atau, barangkali saudara ingin memilih sendiri, mencari sendiri mobil yang sesuai dengan pilihan Anda. Saya siap membantu untuk proses kreditnya, bisa langsung menghubungi saya. Di kolom deskripsi Nomor WA nya saya cantumkan di situ ya Baik akhirul salam mohon maaf Apabila ada kekurangan Dari segi penyampaian Maupun dari segi penampilan Mohon maklum adanya Saya tutup Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses di Otomotif